Kalau gue sih menekankan di proximitynya yang terlalu jauh sih, aja. Ya. Jadi tertinggalnya lumayan. Tertinggalnya ya, lumayan, lumayan, tapi di ada bumpy juga di ya, sebelum ini. Ya. Kayak malu-malu gitu ya. ngebawa ini. Belum oh kayaknya kalau Om review Jadi yang nah, pertama sebenarnya sudah jelas, sudah jelas. Tapi kita Oke, ketemu lagi bersama gua, Gaby, Levi KW3. Levi KW3. <laughs> di gelaran acaranya RCTV untuk Skill Battle Challenge uh, bersama Helihan. Wih. Oke, sekarang di episode ke-7, kita mengadu siapa nih, enaknya? Enggak nih, aja nih, lagi main aja nih. Yang lagi latihan ya? Iya. Kita hajar aja, ya, siapa ya. dia tuh, Gaby? Oh, ada Bang Hotman, Adit, bersama Rifky. Oh, anak lama nih, Gaby. Anak lama nih. Anak lama Om, berdua kita aduh, gimana ya, om? Loh, ada yang, ini? om ada yang om ada yang ketujuh junior lagi nggak <laughs> saya banget aduh ini udah lama banget nggak main dari beneran kita lagi ada skill battle challenge nih okay. karena lu udah berdua di sini udah kita aduin aja sekalian oh, ya, sekaliannya okay, <laughs> gimana deh oke nggak ada boleh, let's go seru ya oke okay. okay. so, yeah. permain gamesnya jadi kita ada tandem biasa terdiri dari tiga babak tiga jadi kali tiga kali tiga main siapa <laughs> yang dapat dua poin pertama dia yang menang Dua poin pertama oke, okay. okay, base of three berarti. Base of three. Ya. Oke. Okay, 2-0 okay. okay. okay. udah okay. menang ya. 2-0 aja udah menang. Nah untuk penentuannya sekarang siapa leader chaser? Coba kita suit dulu suit. Suit biasa aja lah. Jempol lama apa? Oh, oke. Om Rivki sebagai leader. leader. Oke. Okay. Oh. Kita lihat aja langsung beteng aja, Gap. Oke, Gap. Sekarang udah siap nih drifter kita. Ada Om Rifki ini spesialis event luar kota nih. Kemana hmm. aja dikejar sama doi deh. Kemarin terakhir kemana Pak? Jogja, Jogja terbang Jogja sendiri deh. Dapat, dapat podium berapa kemarin? Juara tiga. Juara tiga kan. Satu lagi Om Adi tuh udah nggak bisa disangsi lagi ya Waktu sebelum masa pandemi itu udah di atas banget ya Kita lihat nih. Sangat di sini banget. Oke udah siap ya? Siap. Oke okay, Om Rifki okay. sebagai leader dan Adi sebagai jasa. Oke. Okay. Ayah juri juga ada yang berubah nih. Om. Oh ya juri kita ketenin dulu dia. Opa the one and only. Sama Mas Heri, Mas Hadi, Mas, mas Hadi. Mas, mas Cem. Mas Mas Cem. Assalamualaikum mas, cuman, cuman, cuman. Oke, kita langsung aja game. Langsung aja ya. Langsung lagi kita battle ini aja. Oke. Drifter ready Get ready. Gets ready. 2 1 go. Oke, Rifki sebagai jessor. Baru apa yang terjadi sama? Hey. Oh, ada tap-tap. Oh, yeah. Cium tipis-tipis. Dicemek, dicemek, dicemek. Oke, Om Rifki masih kayak malu-malu gitu ngebawain nih. Oh, wow, kayaknya kalau Om Rifki. Jadi run pertama sebenarnya sudah jelas. Sudah jelas. Tapi kita skip dulu. Kita, kita lanjut run kedua. Oke, kita langsung aja babak pertama, run kedua. Ready? Dua, satu, go! <susur> Oke, cukup mulut. Kita buka ini pertama. Wow, oh, impresif sekali. Gini. Angle yang cukup besar. Ini, karena leadingnya nya gede, jadi si Chester berupaya untuk nempelin terus. Gak nah, mau dikasih lepas. Aduh, apa yang terjadi ada ketergebokan. Gak oh, usah gitu <taskan> <setup. taskan> oh, <taskan> kali. <kiri>. Gak usah gitu kali dia kebuk orang, biar nol-nol gitu maksudnya <tuk> gimana nih, gimana nih aduh, aduh. aduh Sudah jelas ya apa, ya Sudah jelas Sudah jelas, gak perlu dikomen komen-komen <tuk> Jadi dari, dari, dari <tuk> pertama sudah terlihat agak sedikit gerabak gerubuk karena mungkin Adit merasa tertinggal tadi di pas ya. uh, straight line, straight line ya. Jadi dia, ya. dia agak sedikit nafsu, jadi, jadi approaching-nya bagus Cuman gak kontrol, gak, gak kontrol Gak, gak, gak, gak kontrol Finishing-nya gak kontrol Itu yeah. banyak touching-touching dari Adi Terus tadi di run yang keduanya si rifki bisa keep up dengan bagus walaupun ada sedikit pace tapi dia masih bisa konsisten. Yeah. cuman dia itu tadi abal di diadit aja. Tapi sangat jelas juri sangat jelas. Ini <tuk> <Sangat jelas. tuk> ran satu adalah rifki. rifki. oke rifki diran pertama bab pertama uh, dimenangkan oleh rifki dengan sangat telak sekali. Jual, -jual. Ya. Ya, ya, ya, ya. A A jual akankah Oh, jual ini? kita lihat di babak kedua ini apakah adit bisa lebih Impresif menjemahkan, lagi. menyamakan kedudukan. Kita kita langsung mulai aja Masuk kan? Langsung aja. Babak kedua, run pertama. Oke, okay, ready? Dua, satu, go! Oke, okay. didorong-dorong terus oleh Adit. Oke, okay. Ricky mencoba mengambil line-line yang cukup baik. Oh. Masih diikuti oleh Adit. Nggak mau lebih impresif ya, wow. main aman dia. Kayaknya main aman wow. lagi deh. Dan Drifter juga kayaknya main aman juga, yang ngambil lain-lainnya Oke. Okay. Nice, nice, nice. Okay, okay. Okay, okay. Masih, masih normal aja, masih normal aja. Kita, kita lihat ada lagi ada nih. Ada di, ada di, Belum ada aneh-aneh aneh aneh lagi deh. Oke, kita coba lihat uh, babak kedua, run kedua. Oke, okay, Drifter ready. Dua, satu, go! Oke, kita lihat sekarang uh, Adit sebagai leader. Adit tinggal jauh. lain yang cukup baik dari Adit. Sedikit koreksi dari Adit. Dan Rifky juga kayaknya nggak mau ketinggalan. Tapi tetap masih cari aman ini. lihat sini sendiri Adit. <laughs> Aduh. Kalo gua Aduh. untuk yang round 2 ini sih uh, keduanya sama bagus. Agak tipis-tipis plus minusnya. Ya, plus minusnya ada masing-masing sih. Ini baru jadi, round 1 kan? Ini, ya. Raun, satu ya, round 2 ya. dong, round 2. Round oh. 2, round hmm. 1. Oh, ya dah, balik. Round dua, babak dua, peran pertama kan. Round kedua, ya eh, yang pertama. yang round dua, kan udah bolak balik kan tadi kan. Oh udah oh, bolak balik berarti ini yang kedua kan? udah kesimpulan iya. kan berarti. Kesimpulan iya. Uh, Kalau gue sih warm up time ya. Kalau gue pribadi warm up time. sebenernya dua-duanya sepinya, kapabilitasnya cukup baik dua-duanya. Cuman tadi kebalik aja posisinya. Uh, chase nya Adit mungkin lebih dekat tapi dia gerabak gerubuk. Yeah. masih Tacing tacingnya kelihatan banget. Nah sedangkan Ricky ada pace, tapi dia konsisten segitu konsisten aja. Itu, yeah. Nah, tadi line, line leading-nya Gila lebih bagus, bagus daripada DP. Dari ya. Makanya tadi kira-kira kita memutuskan untuk one more time. Oh, yes. time. Oke, okay, kita one more time, guys. Oke, karena masih sama-sama cari aman. One ya, more time pertama <laughs> naikin cari, <laughs> nah, <event> cari aman. Ini gimana cari aman banget, <laughs> kritik? Ini kayak disuntik dulu nih. <laughs> <laughs> <laughs> Jadi, ini untuk one more time <laughs> untuk babak <laughs> dua, ya, guys? Ya, one more time babak kedua. <laughs> <laughs> one more time babak kedua. <laughs> <laughs> Oke, okay. drift ready. Jets <laughs> ready. Dua, satu, go! Oke, okay, Rifki kembali menjadi leader. Waduh, agak keluar ya. Hey, apa yang terjadi, Om Rifki? Om Rifki, kenapa? abis habis dancing apa gimana? Bensin Pembelian habis kukau. kayaknya. Pombe. Oh, oh, oh. Kompleks banget. Pompa-pompa bensin macet. Macet, Oke, jadi dude jad, kata, kompleknya selip. Gue rasa, gue rasa tapi lupa isi bensin. Habis, habis. Tadi gara-gara ngrokok. Okay. Oh, ya Jadi uh, one more time di babak kedua ini udah jelas ya. Ran pertama, untuk yang round pertama, advantage Aus. advantage dari Om Ade Kita okay. lihat di ran kedua. Oke, okay, run kedua di babak kedua. Ready. 2 1 go. Uh, tuh fucking ngejarnya, ditempel lagi Abrizzi. 35 power. Iya, ya. hampir saja bu, kita lihat masih aman masih aman oke oke okay. okay. okay, udah jelas oke udah jelas ya bapak ini menang, om adit dari satu sama Sardet kita, Saturday babak dead, ketiga. Ya. Yeah. Oke, okay. uh, kedudukan sementara satu sama nih, guys. Sama-sama ya. kuat, sama-sama cari aman. <laughs> kita lihat di babak ketiga penentuan. Penentuan ya. Oke, okay. okay. babak ketiga, Ready. run pertama. Ready? 2, 1, go! Sudah oh, udah mulai gemeter-gemeternya ini. Wih uh, wow. banget anglenya. Anglenya, big angle dari Rifki. Disunggul sedikit oleh Adit. Adit juga nggak mau lepas, kayaknya nggak mau jauh-jauh nih. Oke, okay, cukup. Baik line dari Rifki, disenggol lagi oleh Adit. Kita lihat apakah finishnya bisa berhasil dengan baik. Oke, okay. manis sekali. Manis sekali. <laughs> <laughs> Oke, okay, kita langsung aja ke ran kedua. Oke, okay, ran kedua di babak ketiga. Ready, dua, satu, go. Oke, okay, leading yang cukup baik dari Adi. Dia nempel, menempel. Ditempel terus oleh Rizky. Ah! Itu jelas banget mata Kaloran pertama si, sih ya. gua ya. uh, kalau gitu. <laughs> orang um, um, um, ya. <laughs> yeah. pertamanya sih gua milih uh, lebih-lebih ini sih. Lebih, nih, lebih, -lebih bagus. Lebih bagus. Lebih, bagus. bagus. Uh. Ya, ya, itu agak lebih maksa karena gue dia gitu. Jadi run pertama ini Adit terlalu banyak nyundul-nyundulnya kan? Iya, jadi karena Sehingga... ada beberapa pos titik tuh ngegasnya musim nggak digas, malah dia digas tuh, jangan ya. tak ketinggalan. Begitu run keduanya itu, ya touching. Sebenarnya ini juga 0-0 ya? Iya sebenarnya even sih. Even Cuman sih. Dari tapi kalau gue sih menekankan di proximity yang kalau jauh sih. aja. Ketinggalan ya. lumayan. Tertinggalnya ya, lumayan, terlumayan. tapi Aditnya ah, ada Bumpy juga di sebelum ini. Iya, betul. Oke, jadi gimana keputusan juri nih? Oh, oh, oh. Kalau <tuk> gue sih masih kasih one more time sih, tapi yeah, ya, gue more more masih yang terbaik. Yeah. Gitu. Karena kita mau lihat tampilan terbaiknya, terbaik yeah. okay, yeah. one more time. Oke, Gap. Di babak three. ketiga ini kita akan one more time. Oke, <tuk> inilah one more time pertama di babak ketiga. <tuk> <tuk> Rifqi sebagai leader, dan Adit sebagai jason. Ready? Dua, satu, go! Uh, inisiasi yang baik dari Rizky. Ditempel terus oleh Adit. Oke, okay, masuk ke titik manji. Uh, wow. Oh. Impresif, impresif. Eh, tempel terus adit. Ditempel terus, Tempel! terus. Dina, ya. Garing, garing, garing, garing, garing, Apakah yeah. Rizky bisa kipat? Ya, putih. Bisa kipat kayak lain. Oke, chase, oke, all perfect, oke, okay. okay. all oke. Tiga duanya Oke, okay. okay, one more time. Pertama di babak ketiga, run kedua. Ready, dua satu, go. Oh, yes, oke, okay. wow, bagus sekali. Lain dari Adit, wow, mepet-mepet tembok. Nice, ya, ya, gimana ya. ya. ya, sayang ya. sekali. Ya, kalau bye-bye, udah uh, terus. <laughs> Jadi berapa? <laughs> Kehabisan bensin rupanya dari Kehabisan. Adin Aduh, sayang sekali Jadi <laughs> mengajukan mengajukan <hbar>. Buduh, Jadi, begini, begini, begini, begini. Jadi Gap, ya, ya, ya, ya, ya. Om Rifki ya, ya, ya, ya. ini pengen main yang lebih fair lagi kan? Ya, ya, ya. Gak mau dia abis-abis di tengah, kita ulang lagi katanya ya. Ya. Ya. Jadi ada kejadian tadi Gap, karena Om Adit baterainya habis oh, Dan yang secara otomatis harusnya Om Rifki bisa menang Tapi Om Rifki pengen main lebih fair lagi gitu. Om Rifki pengen nunjukin eh. gentleman gentlemannya Gap Jadi kita ulang lagi uh, One ya. more time tadi Oke? Oke Oke ulang oke ya? ya. ya. Oke okay. dong <laughs> okay. okay. okay. Ayo, Adi! Ayo, Adi! Ayo, Adi! Ayo, minum dulu. Adi! Ayo, Adi! Ayo, Adi! Ayo, Adi! Ayo, Adi! Ayo, Adi! Ayo, adalah Om Adi! Oke okay, one more time pertama ready 21 Adi! Ditempel saja oleh Adit Line yang cukup baik Dari Rifki Oke Adit lebih hati-hati lagi Nice line dari Om Rifki oh, oh, oh, oh. Dicolek-colek sedikit Kita lihat bagaimana finishnya Oke Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke, kita langsung aja ke oke, oke, oke, pertama, oke, kedua ready, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Ain yang cukup baik dari Adit. Oh, oh! sama Merivir ini tadi nih. Oh, ada apa di sana? Ada apa di sana? Ini ini Oke, okay, Oke, para juri gimana nih? One more time pengulangan dari race yang sebelumnya satu dua tiga one more time <laughs> oke okay, jadi ini one more time kedua di babak ketiga. Ketiga ketiga, yeah? ketiga ketiga ketiga terakhir, yeah. terakhir. oke okay. penentuan ya penentuan, penentuan, penentuan. lebih detail lagi nilainya nih om Rifqi sebagai leader dan Adit sebagai chaser ready dua satu go Uh, baik sekali dari kedua drizzer. Detent oh, oh, control, ah, apa yang terjadi? Adik berusaha nempel terus. Uh. Aduh, keluar satu ban dari Om Rizky. Oke, okay, kita lihat bagaimana kita. Ah! Waduh banyak kejadian, banyak kejadian ugal-ugalan nih Geb. Lu jangan gitu apa kalau main ah? Ya yep. lah, bikin pusing judi. Jadi masing-masing ada kesalahan ya? Ya. Event lah ini. Oke, okay, kita lihat uh, run kedua penentuan nih. Ready? 2, 1, go! Uh, angle yang cukup baik dari Adit. Nice line dari Adit. Uh, baik salih. We... Tempel saja dari Rimpi. Tempel terus. Walk. <laughs> kering, kering, kering, kering. kering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 kalau gue, ya gue harus memilih Adit, karena ya itu tadi patokan utama adalah proximity Walaupun sebenarnya pada dasarnya seharusnya run kedua battle ini adalah one more time sekali lagi Tapi karena one more time nya sudah habis, jadi kita lebih detail lagi Kita lihat dari point proximity nya, lebih banyak itu kelihatan lebih Adit, adit juga, Rifti uh, ada one time off itu yang membuktikan bahwa di situ tuh deduction point nya lumayan besar banget iya. One kau. Oke, okay. okay. okay. sangat jelas Juri, terima kasih Om Oke okay, jadi jadi, pemenangnya, pemenangnya adalah Rizki. Oh tadi adil. <gir> <gir> <gir> <gir> <gir> pasti enggak pasti enggak enak tuh merasa bersalah tuh. Pasti enggak enak tuh merasa bersalah tuh. Apa -apa. Itu, <gir> gitu, ya gitu. mental itu. Haram bukan merah tuh tadi <gir> tuh Sekarang kita udah ketemu pemenang dari uh episode ketujuh, adit episode ke gokil, gokil, oke okay, kita ada hadiah dari Helihan thank you Helihan thank you RCTV Indonesia jadi tadi gimana tuh bisa all banget pas dirihan terakhir tuh uh, gua groggy sih udah lama banget kan gak, gak. kayak gini-gini nih merasakan yang gemeter-gemeter udah lama banget kan hmm. tapi, tapi, tapi rasanya gimana tadi seharusnya lu kalah karena abis baterai tiba-tiba diulang dan menang itu dia makanya <laughs> tapi sini bagi gua Harusnya pemenangnya Om Rizki deh. Wah, PA dia maunya fair Wah banget. Si Om Rizki di pertandingan selanjutnya. Oke, guys. Oke. Itu tadi pemenang dari episode 7. Sampai ketemu lagi nanti di round kedua. Di delapan besar ya? Delapan besar. Sampai ketemu di delapan besar. Thank you Azid. Thank you. Sampai ketemu lagi, guys. Thank you. Bye.